rasa rasanya kita yang lahir di tahun 90-an rugi ya, rugi, rugi ya. Walaupun kami juga pernah mengalami uh, kebersamaan menuga itu, tapi hanya sebentar. Uh, tapi mungkin adik-adik kita yang zaman 2000 ribu an itu tidak uh, tidak ada merasakan merasakan lagi. Itu. Mereka bakal tidak tahu dengan istilah menuga seperti itu kali ya dengan zaman sekarang. Tidak ada. Hmm, datang. Tidak ada HP masa itu, tidak ada surat undangan. Ya allah luar biasa memang. Uh, apa kental sekali rasa kebersamaan pada masa itu. Mama. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh uh, Kembali lagi bersama saya di channel Deddy DZP Official Pada pagi menilang siang ini Kita akan berbicara ataupun membahas tentang kisah lama ya. Khususnya pada kampung lama ataupun kampung baru kita di awal-awal dahulu Yaitu kegiatan manuga Ya, di Ladak ataupun kita sebut dengan Manugani Padi Kasang Nah bersamaan dengan ini Saya bersama salah satu uh, Sesepu dikatakan dia ya, orang yang sudah tua dari kita Dan Beliau ini Lahir di tahun 60an ya Ya namanya Beliau ini adalah Seorang ustadz Seorang tokoh ataupun Seorang warga dari Gunung musuh Dengan Mama Misbah Ya. Baik, Mama tadi telah mengikuti kegiatan kita yaitu Manuga Madikasang ya yang sama-sama kita ketahui memang kegiatan ini sudah lama tidak diadakan di Desa Gunung Kuso. Dan alhamdulillah di tahun hari 2022 ini kita berkesempatan mengadakannya di kebun desa ataupun tanah desa yang sebelumnya telah kita tanam dengan eh, sawit. Baik, Mama. Kira-kira bisa gambarkan nggak uh, kepada kita yang masa zaman sekarang ini kegiatan proses Manuka di kampung lama dahulu, Mama? Ya, silakan Mama berbicara di channel kita ini. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya suasa saya bujangan, bujangan ya, bujang ya, mantap, mantap. Contohnya kalau satu bulan dua bulan itu motor royong. Oh dari proses pembersihan, ya, royong baik. Menembang itu royong, menebang, menebas, malandang, royong. kadang membakar teroyong, ya. royong. baik baik baik. Apalagi waktu sekarang kan, uh -uh. menunggu, uh -uh, uh -huh. itu, itu, satu bulan dua bulan ini dulu sudah selesai, pagi. Uh -huh. ke ladang si A, si B gitu. Oh, sistem kontrol mancai. Ah, mancai batobo, batobo, wow. uh -oh, baik baik luar biasa. Uh -huh. kadang, kadang di sore itu, lagi siap baru pulang oh pulang. Di... sore besok ke maladang ah iya sama-sama karena dua kemudian siap satu bulan tuh nggak ada kerja tuh oh iya iya kira-kira mama ingat nggak di bulan berapa biasanya kalau manuga di padi kasang? Mm berber ya bukan? Aiyah hujan musim hujan. Oh, proses luganya tapi e, mengolah tanahnya di musim panas. Lain. Baik baiknya. Terus lain, lanjut lanjut lanjut kan? Dibuat, terbang kan? Dibakar. Mm. Di di Dah manturu namanya maun maun ya. Nah, itu biasanya e, yang apa pemuda ataupun bapak-bapak semuanya semuanya semuanya luar biasa iya, iya, iya, iya, iya. oke okay. nah ketika malam itu kira-kira apa saja kegiatan menjelang pagi oh bawang oh iya iya bawang uh, apa gunanya uh, kita ini ada kita menarik menarik uh, uh. Cok benar, benar. Benar, benar, baik baik uh, pasti ada cerita pengalaman pribadi mama nih boleh kita tahu nggak uh, entah mungkin jodohnya bertemu di situ <hhei> atau gimana uh, Paling enak itu kan ah uh, ya malam malam tuh siap-siap ngerti tuh ya kan apa jadinya cerita tuh udah pergi oh dia belakang yeah. alamak gak ada tuh, yeah. Menterasa tuh. Menterasa <laughs> tapi orangnya nggak ada di sini ya <laughs> <laughs> yeah. aduh, aduh. satu bulan dua bulan tuh nggak kerja, tuh. Oh, iya. kerja oh, oh. memang disengajain mungkin sebelum musim nuga itu mencari duit ngumpulkan duit ya Oke okay, oke okay, oke okay. semangatnya kita yeah. Dan cerita itu oh, Jadi orang rumah sekarang atau bagaimana Tidak gak? Nah enggak <laughs> <laughs> Oke okay. Nah kira-kira uh, Dari kegiatan Menuga masa dahulu itu Apa kira-kira uh, hikmah Yang bisa diambil oleh masa yang sekarang ini? Hmm. Tidak ada, ada mie dalam itu, tidak ada yang mempercayai minyak, itu yang memilih Oh, uh, pagi. Apalagi pagi. ada belum habis lagi, yang kita bikin sekarang itu kan? Ya. Hmm. Besok, setiap hari belas tuh. Oh, luar biasa. Artinya pada masa dulu tidak ada yang namanya kita kekurangan beras, ya. beras gitu. seperti itu ya. Uh, terus? Ketika mereka membuka lahan dengan manam padi, apa saja yang mereka lakukan? Memata mungkin, nanam ini itu gitu. Ya, sumpang sari bahasanya. Oke. Ada Oh iya iya iya. Di oh oh. Iyi, iya iya iya. Kadang aku lihat tuh dikubitin apa kan hmm? makanan nak beli itu. Heeh heeh heeh heeh heeh. Nih tuh. Oh uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. iya uh, ya, betul betul betul. Nah, kira-kira dahulu uh, bahasanya berapa luas? Mereka membuka padi, lahan padi. Kalau contohnya kami di di moto, uh -huh. akan nah, itu 10 tuh. Sepuluh apa? Hektar. Wow, sepuluh hektar. Hmm. Satu It, orang tuh. Satu orang sepuluh hektar. Dan proses menuganya berapa lama? memakai waktu itu kalau yang motoro yang tuanya satu hari tuh kan Wow. Hmm. Satu hari sepuluh hektar. Hmm. Itu mulainya dari kapan? Ya, dari pagi itu sampai jam sekarang jam 4 tuh. Oh sampai sore? Iya Dan bisa nggak diperkirakan masa itu jumlah yang datang orangnya? Lalu zaman ya, dulu ramai itu. Ramai. Hmm. Ada sekitar ratusan? Ada. Ada. Yang... Tadi? lebar ini kan, Aha. satu kali aja tuh Allahu akbar, luar biasa uh, ya. ini ya, uh, rasa ini kebersamaan mereka. mereka pada waktu itu ya ya bayang, telah 10 hektar kan uh uh uh, uh saya bikin semangatnya kan cantik tadi kan. Iya. Oh. Ya. Terus apalagi cerita yang menarik enggak nah, bisa gitu. Kan 10 hektar, iya. Asik. kan ke 10 hektar, 20 hektar ya. cincang satu itu. Minggu, satu minggu pun malam di sana itu. Bisa, Mau, tuh. Mau totalnya. <laughs> Karena uh, masa muda mudinya di situ nah, itu ya betul. beda dengan yang sekarang betul mungkin kita, tuh. betul sekali nah kira-kira cerita lucu yang apa yang bisa diceritakan sama kita, nah, kita selain ada uh, chan kita ataupun ini teman uh, ini kadang-kadang kalau dahulu film goreng tuh kadang-kadang bawa radio tuh oh tuh, radio radio radio, kan, radio betul betul uh -huh. kami pernah tuh uh -huh. baterai itu sudah habis ya tapi itu kan ya -a -a. Tahu-tahu, saya, saya harus nah, lindungi sama orang itu ada pernya, Ketua orang itu kan Dibunuh, woi woi woi Hahaha Abis Hahaha Lalu cukup kawat Hahaha Saya suruh abiskan Ngelinya itu kan Iya iya Loh, ini ngomong <sama> sendiri <laughs> ya <laughs> <laughs> Dan biasanya mungkin Yang megang radio yang cepat uh, Nyampe ke itunya ya Iya yeah. uh, um. Bada pokok kenen oh iya ya, iya, iya. Kita, otomatis kita yang beri biayanya tuh oh, oh. jadi yang punya radio tuh pasti banyak catnya kan oh. <laughs> banyaknya banyak kan di iya iya kadang-kadang kadang kita munggah di belakang kan iya kadang-kadang iya iya iya iya <laughs> kadang -kadang, uh -huh. Luar biasa, indah sekali masa itu ya. Enak. <laughs> Memang enak masa itu ya. Ingin kembali rasanya ke masa itu, masa menugah di kasar luar biasa. <laughs> Apalagi nanti yang kira-kira kita tanyakan. Ya. <coughs> jadi kalau kita mendengar cerita dari mama orang-orang uh, uh. tua kita dulu, uh, uh, uh. jadi pertama uh, dalam sistem kebersamaan itu luar biasa. Yang mana mungkin. Uh, perjumpaan muda-mudinya itu membawa hal yang positif. Uh, soalnya gini, dalam sistem keteloyong di situ juga ajang mencari jodoh. Iya, uh, <laughs> yeah, iya, yeah, betul, uh, betul, Tidak betul. Seperti zaman-zaman pemuda -zaman sekarang gitu kan? Iya, iya, bawa anak, gadis, orang, yeah. diam diam, Dari yeah. uh, yeah. HP, ditelepon, jumpa di simpang sana. Yeah. Gitu, Kalau gini. di sini, udah menurut eh? orang tuanya, iya, uh, yeah, iya, yeah, uh, yeah, betul. betul. Kadang kita minta izin sama orang tua itu. Oh iya, minta izin. Luar biasa Itu kan Lalu seram Jika ini sama orang itu Dibawa pula kita Kain panjang untuk selimut Waduh Ya Allah Romantis ya Masa itu Calum matua ya Ini nya itu gak terasa Oh ah. <tuk> ah, Coba bayangkan ke kami Gimana kondisi tempat kita tidur masa itu Seperti apa Tengah -tengah kalau... Berlantai kan tanah. Waduh, yeah. <laughs> tidak ada tiket Apa perlu kayu tuh bantalnya <laughs> tuh? Waduh ya Allah, tapi nikmatnya luar biasa nah. ya. Karena sama-sama ya, menunggu pagi, ya, pagi betul. kan? Iya iya iya. Ada lagi nggak hiburan selain dari apa uh, bunyi apa tadi? Ogong? Oh, ya? ya, enggak ada ya. Kalau kita kan ya. tadi malam karaoke nah, apa ya, gitu ya? Kan, <laughs> enak. Dulu, kan oh, radio tape, ya, radio, radio, ya. Ini apa, kayak baterai gitu? <laughs> nah, uh, ini saya tanyakan lagi, kira-kira dari kampung ke lokasi buka lahan itu berapa jauh? Jauh, udah, kalau dari kampung ada sekitar dayang sepuluh kilo. Wow, tapi mereka tetap semangat untuk ya, mendatangi ya. ini ya. Bukitnya wow, luar biasa. biasa. Tapi di belakang kita, di belakang kita tuh, di depan kita kan? Uh -uh. Iya, ayamnya itu, iya, iya, tadi ya, iya, ya, ya. kerasa iya, iya, iya, Oh iya, iya, lagunya tuh kan? iya, iya, betul, betul betul betul. Ada lagi iya, itulah. Rasa rasanya. Kita yang lahir di tahun 90-an Rugi ya? Uh, rugi rugi, rugi, Walaupun ya. kami juga pernah mengalami uh, Kebersamaan menuga itu Tapi hanya sebentar uh, Tapi mungkin adik ada kita yang zaman 2000-an itu tidak uh, tidak ada merasakan merasakan lagi itu. Mereka bakal tidak tahu dengan istilah menugas seperti itu kali ya dengan zaman sekarang. Belum nuru, puung, jadi bilang aja. besok hari itu saya menugal. Uh, datang. ada. Banyak Tidak ada HP masa itu. Tidak ada surat undangan. Ada. Ya Allah luar biasa memang uh, apa kental sekali rasa kebersamaan pada masa itu memang ya rasanya pengen kembali pada masa itu tapi tidak mungkin nah kira-kira ini uh, apa harapan dari kegiatan kita hari ini untuk kita para pemuda deh ya agama oh, yang kita ceritakan tadi ya baik-baikyong royong ya, ya. satu adalahnya bikin ladang ini perlu iya iya iya iya iya iya ya. peduli ya rasa peduli sama terus sekali, Betul sekali. Ya, ya, ya. terus apa eh, sekarang ini kan eh, mereka banyak membuka lahan sawit kira-kira ada ada ini nggak ada harapan bagi yang baru membuka eh, mungkin kita galakkan lagi eh, dengan menanam padi sambil menunggu ini kali ya uh -uh di ya, Betul betul dan Lompok -lompok tepat tuh dan tepat sekali memang dengan program PJ Bupati kita ini apa namanya ya, ketahanan Oh Kecukupan oh, oh, ya ketahanan Dinas Ketahanan Pangan pemerintah, kan, pemerintah ah, sekarang sudah ketahanan pangan, kan. pangan khusus uh, di tempat dan kampan uh, suasana badan pangan yang seperti itu ya. Dan mungkin ini juga adalah salah satu wujud mendukung program dari pemerintah Kabupaten Kabupaten kita tersebut dan memang juga ini adalah program dari desa juga dengan tujuan adalah tumpang sari supaya ini kebun sawit kita yang lebih kurang sejujurnya kali ini juga bisa selamat nantinya ketika kita mengalahkan uh, mungkin cukup sekian dulu tidak terasa sudah lebih kurang 15 menit kita berbicara mengenang ataupun mengik tempuh Lamo dulu tentang program di meniga terima kasih waktunya mama ya, jadi apa lagi sebelum ditutup ini ya? mudah-mudahan Nah, uh, iya karena ya, kita jangan nonton cencan yang dulu ya. Uh, cencan yang dulu Mama ini bisa menonton ya, bisa kembali rasakan. Iya. Dan jangan lupa selalu stay di uh, stasiun di Desertly Official dan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.